halo teman-teman selamat datang di newbie bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal memberitahu cara memindahkan data Gen Z impact ya jadi kalau kita punya HP baru nggak usah download lagi data yang yang 5gb itu kan jadi tuh biar cepat ya bisa dimaini langsung tanpa download lagi Oke jadi di sini kita punya dua HP yang dimana satu Redmi Note 4x malam yang udah di taruhin SIMPAC dan sebelahnya ada Samsung A50 ya Jadi kita akan mindahkan datanya dari ini Oke jadi ini tampilan Note 4x nya ya dan pertama kali kita perlu itu adalah aplikasi JRShip ya Oke kita klik dulu JRShip nya Asusin pula ada, jadi pertama kita lihat folder Android. Di situ kita klik aja. Oke, okay, baru kita ke data. Nah, disini kita cari folder MIUI-nya. Wah, MIUI pula, folder Genshin Impact-nya baru kita kompres ya. Jadi, nanti gunanya di kompres ini supaya kita enak, mindalkannya, ke HP lain kalau dia dalam bentuk pecah-pecah gitu bakal lama atau bakal error jadi kita tunggu dulu ya oke okay, udah selesai ya kompresnya tuh lihat di paling bawah udah ada namanya folder folder atau filenya com.mihoyo.kensiimpact.7z jadi ini tinggal kita pindahkan aja atau kita kirim ke HP sebelah oke untuk ngirimnya sendiri kita bisa gunakan berbagai aplikasi ya kayak share it midrop atau yes muda ini juga bisa tapi kalau mau lebih enak kita tuh lebih pakai apa yang fisik kayak ini otg langsung bisa ngirim lebih cepat apalagi datanya cukup besar ya 5gb Oke coba kita kirim lewat nah, ini aja semuanya yes, aja oke sini kita dibagikan kita kirim aja coba ya mungkin okay, oh, di deteksi ini via jaringan ya mesti satu apa Wipe atau satu jaringan baru bisa dikirim lagi ini. Hmm, oke okay, karena saya enggak sabar tadi jadi saya pindahkan lewat komputer aja dan ini kita tinggal mengekstraknya aja Nah, tunggu ya, udah selesai. Oke, ini udah selesai tutup foldernya dah nah, Ini dia foldernya. kita waduh, salah pijit. Bentar ya, oke, kita balik dulu ke home baru. Kita buka dulu banyak Genshin Impact ya. Oke, selanjutnya biarkan aja kita download ini. Ntar udah ada update-nya, nah, biarkan aja dulu ke download dikit kita baru ke home ya baru berhentikan semua aplikasinya baru matikan semua data ya karena saya pakai WiFi dan jaringannya itu enggak guna saya matikan baru kita buka IS penjelajah oke sekarang yang terakhir tinggal kita copy -kan aja itu folder Mio nya tadi kembali ke Android data ya baru kita pastikan di sini kita tindih semua aja Dan kita suruh menunggu lagi Agak lama memang Karena cukup besar ya kilobannya Oke okay, sudah selesai Mari kita buka Genshin Pack lagi nah, Kita lihat dulu ya Oke okay, kita coba start dan disini kita lihat ah. lagi nunggu ya verifikasi data dengan dan harus menunggu lagi Oke, karena terlalu lama kita skip aja ya langsung ke buka gamenya. Oke ini sedikit lagi ya inilah tadi yang saya bilang ya verifikasi data lagi dia karena kita pindahkan dari aplikasi yang lain Oke untuk selanjutnya kita percepat aja lah ya terlihat nampak. oke okay, jadi kita ini udah di ingamenya ya pakai Samsung A50 hmm, tapi ternyata lebih bagus waktu pakai apa semalam ya ini aku udah main tadi kan Cuman terasa lebih ngelek daripada pakai apa semalam nih ini udah ngelek terus patah-patah lagi lebih parah kalau dua gini aja nggak masalah. jadi coba kalau banyak. car kita coba yang itu ya. ah <tuk> hmm, jat patah dia kan. <cœur> hip -hip> Wah, udah kayak gini nggak usah ngeliat lagi tuh. Udah oh. kacau tuh. Gak bisa tuh. Kayak ngebling nggak mana gitu. Wah, nggak usah gerak. Bingung nggak tuh apa yang mau diajar? kau sudah memadamkan lilin itu, ya? mana ini kalau lihat settingannya ya, ini udah paling rendah loh. lihat ya grafiknya kita lihat nah, udah paling rendah semua, saat kita turunnya aja. bantuan tutup aja dulu udah maaf oh, salah pijit, Aduh Aduh beratnya uh. udah agak lebih enak lah kalau kayak gini cuman kiri lah tuh. <tong> Kan dia patah, enggak ah, kuat bro, kayaknya berhenti sampai sini aja ntar dulu ya, klaim dulu. Oke sampai sini dulu bro, dan ini benar-benar rata kiri tuh. Bagusan Redmi 4X malam lagi ya. Redmi Note 4X maksud saya. Kayak ini, lebih ngelak. Oke sampai sini lah videonya, terima kasih bab.